Bagaimana kalau hari pertama Ustaz? Karena kita selama ini terbiasa sarapan bubur Habis satu mangkok, uh, hari pertama Ramadan. Rezekimu yang satu mangkok. Lanjutkan. Lanjutkan. Tetap sah Sampai di kantor jam 9 lupa lagi. Eh, saya puasa Lanjutkan. Itu rezekimu. Siang lagi. Untung ayam, habis rezekimu, tapi keterlaluan kalau tiga kali. <tuk> tapi anggaplah betul-betul lupa, sah. Bagaimana kalau lagi makan ustadz? Sudah habis tengah, tiba-tiba ingat puasa, maka yang ada di mulut muntahkan cuci mulut. Jangan, ayo, sudah terlanjur. <tuk> <Batar>. <tuk> itu sudah batal <tuk> itu.